Komika Ah kok kok keren dua pun. Dua. Aku, kan aku suka. asal mau? Um, pasar, duduk, duduk. Emang duduk Kau ya, ya, duduk aja. Nggak usah mau dibeliin. Pak, duduk aja. Duduk Duduk Duduk apa? ya. ya. kan? ya. Duduk gitu lah, ah, gitu lah, wah kayak gini rupanya pendatang, baru kayak gini udah pulang alah-alah, ah, eh duduk kita yang bayar kita bayar berapa berapa, duduk dulu lah. dodo ha nah, ah. dodo <tuk> <tuk> temannya aja mau tabut, tabut, tabut. Rumah, rumah. dodo lo rumah lemah dodo dodo dodo お前はもう死んでいる iku atur kulo nggih Pohon bersabar, ini ujian. Ya mohon bersabar ini ujian Eh apa ah, yang bicarain lo jawabnya, oi, oh, kau, oi, oh, kau oh, oh, oh, pendatang, berbicara apa lu, hah? Siapa? kali kami ya bicara kami bicara Ini semua bantuan karena Tanah Bang Ari Bang Tadi kan apa yang paling jelas Bang abang beneran tau gak Bang Jelasin ke Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang aku Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang baru aku Bang juga kan kira Bang Bang Bang Aku kan, karena ini juga tempat abang-abang ngenap -abang Gak enak juga, tadi gak juga aku melempar gelas kan Iya siap, siap Kira kalian berantem beneran lah oh, Aku ya. minta maaf bang ya, sorry bang, aku hari, aku bang ya Aku juga sorry ya no, no, nah, <laughs> Beneran